Assalamualaikum anak-anak hebat Good morning, how are you today? I hope you are happy and healthy Ketemu lagi dengan Ustada dari pelajaran matematika Kali ini kita akan mereview kembali materi yang kita pelajari kemarin Masih tetap di materi pembagian tapi kali ini kita akan belajar tentang soal cerita pembagian ya anak-anak ya Baik langsung saja kita simak materi berikut ini Nah anak-anak pada pertemuan kemarin kita sudah belajar tentang pengertian dari pembagian Pembagian adalah merupakan pengurangan berulang sampai habis Sampai dia hasilnya nol ya anak-anak ya Contoh 270 dibagi 90. Kita selesaikan soal ini. Nah, langkah yang pertama kita tulis dulu 270 dikurangi 90. Hasilnya berapa, anak-anak? Hasilnya adalah 180. 180 dikurangi 90. Hasilnya berapa? Hasilnya adalah 90 kita kurangi lagi karena dia belum 0 ya 90 dikurangi 90 hasilnya nol kalau sudah nol sampingnya kita tulis sama dengan nol Nah untuk menentukan berapakah hasil dari 270 dibagi 90 kalian lihat dari pengurangan berulang hasil pembaginya ada berapa kita hitung ya satu 2 3 Jadi hasilnya adalah 270 dibagi 90 sama dengan 3 Next kita akan belajar tentang soal cerita yang utama yaitu tentang pembagian Sebuah aula memiliki 600 kursi Kursi-kursi tersebut akan disusun menjadi 12 baris. Setiap baris berisi kursi sama banyak. Berapakah banyak kursi di setiap baris? Nah, dari soal cerita ini kita bisa selesaikan dengan cara bersusun. Pertama kita tulis seperti ini ya anak-anak ya. 600 dibagi 12. Nah, sekarang kita lihat. 6 dibagi 12, apakah bisa anak-anak? Tidak bisa ya, karena pembaginya lebih besar daripada yang dibagi. Jadi kita ubah. 60 dibagi 12, sudah bisa ya anak-anak ya? Berapakah 60 dibagi 12? Sekarang coba perhatikan tabel perkalian 12. Kalian lihat, manakah hasil perkalian yang hasilnya 60. Ya betul sekali 12 dikali 5 sama dengan 60. Kita tulis 5 di sini lalu 60nya di sini kita kurangi 60 dikurangi 60 0. Karena masih ada 0 0nya kita turunkan di sini lalu jangan lupa ditulis di atasnya sini. Jadi, banyak kursi di setiap baris adalah 50 kursi. Selanjutnya adalah soal cerita yang kedua. Hasan memiliki 300 buah kelapa. Lalu ia ingin membagi-bagi kelapa tersebut menjadi 100 gandeng. Maka satu gandeng terdapat berapa buah kelapa? Kita selesaikan dengan cara bersusun juga ya anak-anak ya. Kita tulis seperti ini dulu. 300 dibagi 100. Nah, untuk lebih mempermudah kita dalam menghitungnya, kita coret kedua nolnya. Jadi, tinggal 3 dibagi 1. Nah, kita butuh tabel perkalian. Nah, tabel perkalian 1 ya. Nah, kamu lihat. Berapakah? hasil perkalian yang hasilnya 3. Nah, ini dia 1 dikali 3 sama dengan 3. Kita tulis 3 di sini dan di sini juga. 3 dikurangi 3 sama dengan 0. Jadi, satu tandeng kelapa terdapat 3 buah kelapa. Selanjutnya, kita selesaikan soal kita yang ke Kakek memelihara 280 ekor ikan lele Ikan-ikan tersebut ditempatkan ke dalam 7 buah kolam Berapa ekor ikan lele yang terdapat di tiap kolam? Kita tulis seperti ini ya anak-anak ya 280 dibagi 7 Dua dibagi 7 apakah bisa anak-anak? Tidak bisa karena yang dibagi angkanya lebih kecil daripada pembaginya Maka kita pindah ke sini 28 dibagi 7, sudah bisa ya anak, -anak ya Nah sekarang coba kalian perhatikan tabel perkalian 7 Manakah hasil perkaliannya yang sama dengan 28? Ya, betul sekali, 7 dikali 4 Kita tulis 28 di sini, 4 nya di sini 28 dikurangi 28 sama dengan 0 Kemudian karena ada masih angka 1 yaitu 0 Kita turunkan di sini Dan jangan lupa ditulis di atas sini ya anak-anak ya Nah jadi ikan lele yang terdapat di tiap kolam adalah 40 ekor Oke selanjutnya perhatikan soal cita yang keempat Adi mempunyai 132 butir kelereng Kelereng itu akan dibagikan kepada 6 orang temannya Berapa butir kelereng yang akan diterima setiap anak? Sekarang kita selesaikan dengan cara bersusun Kalian tulis seperti ini 132 dibagi 6 1 dibagi 6 apakah bisa? Tidak bisa kan? Maka sekarang kita ganti 13 dibagi 6 Sudah bisa ya anak-anak ya? Nah sekarang kita butuh tabel perkalian 6 Baik kalian perhatikan tabel perkalian 6 Hasil perkalian yang mendekati 13 yang mana? Ya 6 dikali 2 sama dengan 12 Kita tulis 12 lalu duanya tulis di atas 13 dikurangi 12 hasilnya sama dengan 1 Lalu duanya kurun turun Nah, sekarang 12 dibagi 6 sama dengan berapa? Coba kalian lihat lagi tabel perkalian 6. Manakah hasil perkalian 6 yang hasilnya sama dengan 12? Ya, 6 dikali 2 sama dengan 12. Kita tulis 12, lalu 2-nya di sini. 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Jadi, kelereng yang akan diperima setiap kena adalah 22 putir. Nah itu tadi anak-anak materi yang kita pelajari hari ini Tips dari ustada apabila kalian ingin bisa pembagian caranya adalah sering-sering berlatih soal pembagian Kemudian jangan lupa juga untuk menghafalkan tabel perkalian Nah demikianlah anak-anak apa yang Ustadzah sampaikan hari ini Semoga bisa bermanfaat bagi kalian Ustadzah akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh